Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh Eh om liat dulu gue, ada beleknya kakak? Gue belekan semua. waw <laughs> <laughs> Oke, okay. oke okay. deh Teman-teman selamat berjumpa kembali dengan channel Warna Grafikas Studio Ya teman-teman ini, saya ini channel besar ya beda dengan teman saya ini di general kecil jadi ya <tuk> bisa, <tuk> bisa jadi sombong kecil tapi sombong gitu ya kan nah ini ciri-ciri Nah, gua. mahaka mas entertainment ya beliau ini sudah berapa belas tahun <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> berapa belas tahun <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ya yeah. ini ya yeah. jadi dibantu ya teman-teman ya buat mahaka mas studio di kunjungi juga ya, like, subscribe, komen, dan share warna grafika studio juga warna grafika studio karena.. lu ngulangi gitu mulu sih nah.. ngak bikin.. sebuah panin.. hahaha ngulang-ngulang gitu ya ngulang ya karena.. karena.. karena.. karena like.. like.. iya lah orang kreatif sama ya let.. Oh, ngomong! Eh, siap! itu kok gak lanjut, ya. Caranya kita... apa kita... ya, ya, kita... ya, kita... ini, caranya? Eh, udah banyak-banyak durasi aja, lu. Iya. Gue lanjut tinggal ini. Iya, Please like and subscribe to support Warner Warnagraphica. gue bula bula bula, sampai sini, bawaan gue, jangan lupa lah, ya. oh, mongol ya like, subscribe, comment, share, sama studio, sama apa tuh gue lupa nama channel gue, gue jadi lupa, warna grafika studio ya teman-teman, itu uh, gak mau katakan apa apa, karena subscribe uh, dari teman-teman merupakan vitamin Iya, vitamin, iya oh, buat kita semua ya. ya, ya. karena kalau enggak kita mengukur orang tuh pelit, apa enggak aja dari subscribe, kenapa tuh tahu? Kau udah nggak bayar. <laughs> gratis aja pelit <laughs> ya kan? Apa? Terpakai tunjuk doang. Iya kan? Tapi Iya kan? gratis aja pelit <laughs> ya kan? Apalagi dipijam duit, karena <laughs> ngasih dia, ya kan? Nah, subscribe aja yang gratis lo pelit, gitu. Apalagi dimintain duit, mau ngutang susah kali. Iya. <laughs> hmm, ya, teman-teman. Oke. Okay. Pada kesempatan kali ini nih ya. Ini channel kecil ini. <gak> membeli ini nih dari Shopee. Di Shopee ya kan? Si Martin. Oh, ah? eh? Bang Martin. Dari Bang Martin. Sendi banget. Oh, Shopee Bunda ini tuh mah Pak. beda <gak> itu. Nah ya, ini lu beli apaan nih? Kok buat apaan nih? Hah, per botol. Per botol. Oh, saya. Banyak yang botak, memang ya. Gila, lu kan? Lihat ke kamera, oh, iya, buat tipis nih. Gak tau ya No, no, mata kekacauan. Halo, nah, lu kalau gitu sebenarnya lu salah itu. Lu kan yang gue juga lu kagak, gak -gak. <laughs> kagak, lu salah ini, salah, salah strategi. Waktu mandi, kenapa? Iya, kenapa di sini yang botak ya? Kan, karena lu waktu mandi, gini-gini, baru kesini kan? Kagak, gue gini. Oh, di sini, di sini kan? kesini kan iya. jadi yang di sini <laughs> di sini kontrakan nah supaya lo nggak coba buat tangguh saat terbalikan yeah. gini dulu lebih ibu ya kan baru di sini lo nah oh, baru cina buat tangguh gitu ya yeah. uh, nah aduh lu eh jangan bijinya lu sorot mukanya ya yeah. nah ini ya ini ya nah sekarang keboxing pak? Hmm, nah, apaan tuh isinya ini, di Shopee nih? Video tanpa unboxing rekam sebelum pakai dibuka <laughs> tidak, tidak diterima komplain katanya, yeah, bisa. Hmm, nah, ya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Bapak oh, iya. punya kolom lele iya, lagi. Iya, <laughs> iya. ya, buka ya, nih ya masih, uh, iya. lo, okay. oh, nah, hmm. lo, no. lo lihat nih mata lo kagak lihat. Nah. <laughs> buka, buka ya. Uh. Lo <laughs> ya. <laughs> ketawa-ketawa aja. <laughs> itu gak ada suara. Oh, enggak arti kagak. Tawa-tawa aja lu. Wah, sesalnya ini. Soalnya so itu ya kan. So antena tinggi. Ya. Padahal padahal dia sering kagak ada pendingin. Antenanya kagak ada ya Iya. Ah, iya. Lain. Hmm. Apa sih bacanya? Biologi eh Biotin Yotin di hotel lu bisa baca kagak? Hmm. Belajar. <laughs> Dari Nutrilite. Heeh. Uh. Suplemen. Lu baca dong. sebentar lah gue enggak nampak juga. Enggak <laughs> tua lu pilih suplemen. Ah. Uh. Apa nih kayak? Hmm. Seribu, hmm. mili C apa? Lu? Gua tujuh <laughs> <laughs> Padahal gue masih muda lo. <laughs> 10.000 MCG, oh ini, hmm. ini biotin ya dari nutrilex ya teman-teman ya. Hmm. Ini kayaknya vitamin nih, seperti subscribe itu tadi, kok. Oh iya, yeah, yeah. kalau kita di subscribe ya. Yeah. kalau menambarkan... yeah. di subscribe vitamin untuk channel. channel aku nah aku ini vitamin aku... untuk apa nih? Hah? yang bener lo. Coba lo, lo baca. baca. ya. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> Ya, bahasa Jawa. Udah enggak pokoknya enggak tahu <tuk> <selanjutnya. tuk> bahasa Jawa ini. Udah gua buka ini. Kita ya. ini aja daripada lihat uh, di ini dah. Di situ kagak kebaca kan? Nih, gue lihat di Mbah Google aja dah ya. Fungsinya biotin. Lah, lu masa lu seng kagak tahu di mana? Lah kan lokasi. Ini. Oh, gue. <tuk> ya. <tuk> <tuk> kita <tuk> kita lihat dulu di Google biotin ya. Dulu-dulu doang sama Diana, nih masih berbungkus ya? Iya, ah, tuh. Nah, beliau ya? Oh, ah, nih. Biotin. Wah, juga pastinya ya? Hmm, nah nih, biotin nih. Oh. Biotin seribu, eh sepuluh ribu ya? Iya, yeah, MCK. Oh, biotin sepuluh ribu, MCK. Hmm. Buset. <laughs> <laughs> masih ada silnya nya uh, Apa sih fungsinya, nih? Hmm. Biotin, Oh gitu, wong. Ah, gue belum baca. <laughs> uh. Isim, probability, maksimum, potensi. Nah ini, milk. ini kata gitu. halo dok, Halo nah, dok. Biotin manfaat dosis dan efek samping kata halo dokter. Yeah. Biotin adalah vitamin yang berperan dalam metabolisme protein, karbohidrat dan lemak ruwang, wow. serta dipercaya mampu menjaga kesehatan kulit, rambut, mata, hati. Dan sistem sarap, Wong. Maksud, hati bisa. iya, kalau nanti yang terluka, nah itu dia. <tuk> lulus. Nah, lulus. ada peran di pecah eh, pecek, eh, cewek, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, mau eh, ini eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, nih eh, eh, eh, eh, Hmm. Uh, mungkin entah mencerahkan entah menghitamkan gue belum baca nih yeah. terus rambut uh, rambut tadi udah he uh, mata nah ini mata, mata. termasuk mata bah, ya itu dia mungkin tapi kalau untuk mata yang jelas mengurangi kok wow. karena Benar. lu beli coba dikasih bukan, <laughs> bukan menambah Iye. Iye. <laughs> gitu. hati nah ini hati yang terluka hati yang perih hati yang tergores nggak bisa ya yang ini Khusus hati yang mati, Hah? Khusus hati yang... Hati, ya. hati yang merana Udah cepet yang merana <laughs> uh, uh, Dan sistem syarap Wah, lu agak-agak syarap ya bang? Iya, agak-agak ya, <laughs> Lu syarap loh Iya kan? Soratnya empat loka <laughs> Ini PHB-nya berapa kali lo, Nah, ya, <laughs> Masjid numpang ke toilet doang sih Buka-buka <SILENCIO> rahasia Maka jangan lupa like, subscribe, komen, and share uh, Udah Terus selain uh, beberapa peran di atas Biotin juga merupakan salah satu nutrisi pentil, pentil. <SILENCIO> <SILENCIO> penting. ya. Penting, penting. Hmm, Yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Ibu hamil dan janin. Uh. Udah lama dari itu lah. Ah, iya. Tuh. Jadi lu kalau pacaran <laughs> jangan dikasih ini dulu, bang. <laughs> Ntar kalau udah udah jadi bini baru lu kasih minum dia ya, ya, ini. Ya, ya, ya. Kalau pacaran jangan dulu. Jangan. Bahaya. Memilih. Walaupun mau diwiara ya. Dikenal juga dengan nama vitamin B7 atau vitamin H Hah. Uh, gua baru tau ada vitamin H Gua taunya ABCD <tuk> ya Enggak <jadi, tuk> ya, ya. ya kan? sampai H ya? Enggak, enggak sampai pelajar nunggu itu sampai <tuk> Pasti pas gue tauin lo kan? Pas <tuk> lagi kita lagi Lutuh kan? jadi lagi tuh gitu. H <tuk> Tuh, ya kan? Biotin nih ya oh, Biotin Ini belinya di Empok Sofi Iya, Empok Sofi Ya, Sofi. ya, sec ya. Uh, secara Alami kebutuhan akan biotin bisa dipenuhi dengan rutin mengonsumsi telur yang sudah dimasak tuh sebenarnya wong Dengan matang, hati sapi matang atau ikan salmon Ikan salmonnya aja mahal Namun pada beberapa kondisi seperti merokok <coughs> dan dini Malnutrisi, kecanduan alkohol atau sedang hamil dan menyusui bisa menjadi kekurangan biotin Nah ini jadi untuk yang merokok juga wong Kayak si Dandi tuh, lo ngerokok -nger. apa? Kakak, lo mau apa? Kakak gabung, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, baik lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, lepus, Tuh ya teman-teman ya. Ah. Aduh, aja. sekarang gua gak, <laughs> sekarang gue jadi kagak percaya gua. Kagak ngerokok. Iya, kan Lu kagak ngerokok aja. <laughs> botak gitu kan. Gimana gua ya? Gimana, Gimana deh Gua kan orang putih botak. <laughs> ah, ya, nah, iya. berarti itu enggak patokan ya, teman-teman ya. <coughs> hmm. hmm. Sampai mana tadi? <laughs> Ini kata Lodok ya, bukan kata kata gue, kata Mahaka. Apalagi kata si Wawan sama si Dani, dia mah kakak apa Apa ni ya, Nah, ya, oke, okay. uh. terus apa lagi nih? Eh, uh. mana sih? Oh, kekurangan biotin bisa ditandai dengan rambut yang tipis. Udah tadi, oh iya, iya, Maaf iya, iya, ya iya, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, ruam kemerahan di sekitar mata. Mata lu ada enggak? Oh, mata, mata merah. Merah. Cuman kalau kena asam mata merah memang ya, kan bukan lu. kakak punya. Iya, iya, iya. iya kan? Nah, mata merah eh mana lagi nih? Eh rambut yang menipis tuh udah tadi. <laughs> oh, iya, Bu. <mulanya>. Mata merah <laughs> hidung, erang eh, ruam merah di mata di hidung dan mulut atau kesemutan nah gua sering kesemutan nih kebas-kebas iya kaki ini yeah. tapi masih syukur Wong. Uh. daripada kegajahan loh lebih yeah. <laughs> <laughs> <laughs> susah lagi ya kan kesemutan yeah. aja kaki yeah. itu gak yeah. bisa singkat kan? gimana Apalah. gimana kalau kegajahan loh ngelamat yeah. yeah. yeah. yeah. banget katanya <laughs> tapi <gini. laughs> <laughs> gua bukain satu iya ini nah, bisa untuk konten kedua, <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> uh, oke. Okay. Hmm, sampai mana tadi? Rambut tipis. <SILENCIO> sampai kesemutan ya? nih. Suplemen biotin uh, bisa digunakan untuk mengatasi kekurangan biotin pada kondisi-kondisi tersebut tuh. Tadi maksudnya ya, rambut ya. yang menipis, um, um, mata merah. Uh, hidung merah uh, gitu deh, dan mulut ya blonblon. Biotin juga dipercaya mampu mengatasi beberapa kondisi seperti alopecia areata atau susah bener kan? Oh, kuku wow. jadi kalau kuku lu gampang rap, gampang patah, lu minum biotin ini, ataupun teman-teman uh, yang uh, kuku kejepit. Kan hitam tuh, Wong. Oh. Nah, hitam. Uh, jadi supaya dia putih kembali, kan dia kan harus... harus uh, nunggu tuh kukunya bergeser-bergeser. Nanti lama-lama yang hitamnya ke ujung. Jadi harus minum biotin biar cepet. Oh, Kok bisa ya? ya, ya. Pintar-pintar <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ini... ini, ini <laughs> tidak bisa oke terusnya hmm. <tuk> kuku rapuh atau nyeri pada neuropati diabetik ah gue kedengar itu apaan tuh bisa sih diklik nih tidak uh, usah tapi pertama panjang <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> oke okay. namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas pemberian biotin pada kondisi-kondisi tersebut tuh uh nah ini yang merek-merek dagang biotin nih ada beberapa ya di Indonesia hmm. itu Semefit Nepopit VE PH Pral Solupin N Privena 9 nah lu mau yang lu beli? biotin Nutrilab? nutrilab kagak ada bang. bener ah nah, udah <laughs> <laughs> mangga yang harus coba dulu <kuh> nah kita ke apa itu biotin ya teman-teman biotin dari golongannya termaksud obat bebas kategorinya suplemen vitamin mencegah dan menangani uh dia selain vitamin juga bisa mencegah dan menangani wong uh, eh, eh, eh oh sorry manfaatnya mencegah dan menangani kekurangan biotin tuh dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak berarti wong anak-anak boleh -anak wong Kategori N belum dikategorikan, belum di, oh belum dikategorikan, belum diketahui, oh kategorinya belum diketahui dia Biotin untuk ibu hamil dan menyusui, um, apakah biotin dapat diserap ke dalam ASI atau tidak? Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter Apalagi berkonsultasi sama dia Wah gua kemarin, istri gua, <coughs> kemarin gini ya, hmm, hmm. <coughs> Langsung paman luar dong. Iya. Gua udah susu juga tua gitu. Iya. Doang aku Pembatasan itu. Kakek masih <tuk> di <tuk> gua. <tuk> <tuk> Bentuk obat. Uh, tablet ya. Tablet, salut, selaput dan suntik. Wah deh suntik juga wong. Hmm. Peringatan, sebelum menggunakan biotin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Sebelum menggunakan biotin, yaitu beritahu dokter, satu, tentang riwayat alergi. Kan gue belinya ke kamar dokter Iya hmm. Yang Anda beli Makin posopi Suplemen biotin tidak boleh diberikan kepada seseorang yang alergi terhadap obat ini nah, Ya Pokoknya ini, nanti lu baca sendiri, nanti kok Dosis dan aturan pakai biotin, dosis Biotin dapat berada pada berbeda pada setiap pasien sesuai usia dan kondisi kesehatannya dosis yang dianjurkan untuk gue tujuh belas terserah gue tujuh belas besok gue ulang tahun ulang tahun yang ke tujuh belas sudah empat minggu kedatang ya yang bosan lagi balap itu kan habis bonus lah lagi bola sih, lu makanin bolu aja lu enggak bakal selesai kontinlan nah, dada gak... nah, kenapa gila nah. nah, ya dada ya, makan ya. makannya, makan tambah makan iya <tis> ya, tuh ya dia juga menurut menang, menang, menang men ada ya ada ya. dianjurkan untuk menangani kekurangan biotin adalah 10 mg per hari konsultasi dengan dokter untuk mengetahui dosis siang nah, sedang... langsung aja nih eh uh, angkat kecukup, kecukupan gigi biotin ya uh, usia di atas 10 tahun dan dewasa 30 sampai eh, 100 ya mcG per hari usia 7-10 tahun 30 mcg per hari usia 4-6 tahun 25 mcG perhari usia 0l-3 tahun kok oh, berarti anak-anak pun boleh won oh. Jadi 10 tahun, dulu, udah 10 tahun kakas belum lu? Belum Masuk lagi nah. lah Masuk banyak. banyak lu Udah, udah <laughs> Pokoknya uh, Ini, ini dalam lantap lu pada baca sendiri dah ya Di mbah Google ya kan Jadi ini dia beli untuk rambutnya yang Bot. rontok Yang botak. Nah, <coughs> di, jadi ini juga hmm, untuk ini ya Buat teman-teman yang gak punya genetik Genetik bewo Kumis ya Terus bulu dada, bulu tangan Nah yang pengen berbulu eh, Biasanya ini dipasangkan eh, Dengan ini ya Dengan serum atau Dengan obat penumbuh Atau krim penumbuh rambut ya teman-teman ya Tapi eh, Untuk Untuk yang sesi ini di biotin dulu Kita selesaikan Nanti kita lanjut ke Part 2 nya Ada serumnya Uh, ya untuk ini ya. nungguin ini ini ini, ini. Hmm. oke okay. ya ini untuk biotin ya dibelinya di shopee ini untuk penumbuh rambut buku segala macam ini biotin ya oke okay. jadi gitu aja teman-teman untuk uh, unboxing dan review biotin 10.000 mcg ini isinya nanti itu, habis ini kita... ya nanti akan kita hmm buat kode lagi, ya. <laughs> nah ya, nah ini ya, isi berapa sih ini bang? 100 ya? Tidak ada tulisan sih. Oh, kalau ini sih high skin and nails, ah, bener berapa itu? Tuh. Nah ini ya nggak kelihatan nih teman-teman, sorry guys. Berapa? Lu anak muda kelihatan nih? Berapa nih coba? Lu lihat di kameramen. Ah, berapa isi ya tuh? Bye. lu bisa baca gak? Ya, bisa, gagu nih baca. lah, <laughs> nah. ya udahlah, gua tahu lu belum belum tamat sekolah. <laughs> entar aja, udah pokoknya lu lihatin dada ya. ntar linknya gua kasih di itu, di deskripsi video makaka sama warna grafika, lu lihat aja dani. biotin tarisnya berapa? gue ribet bener dah, Sekalinya suruh yeah. suruh Baca? Yang kita suruh baca belum tamat sekolah Iya itu juga salah Salah Mau baca pake gajah mata lu Iya Atau BH Oke, jangan lupa like subscribe, komen, and share Maka Mas Entertainment dan Warna grafika Studio ya teman teman Colek-colek Seno TV Seno TV ya? Iya Eh, di ganti di nama channel ya? Enggak, masih Seno Mas Seno, terus Ali Nurat uh, TV, Ali Nurat TV, Hasbi um, Aviza TV, uh, Bang Wg, uh, Bang Wg ya, kita Bang Wg, Tobi Auli dan Ali Cibi What channel. Oh iya, Nona <laughs> TV, oh iya Cap Nona, iya resep endosan, resep, resep Cap Nona, resep Cap Nona, jangan lupa yadi itu ya Jangan lupa di like, subscribe, komen, share juga Channel-channel sahabat yang tadi saya colek tadi ya teman-teman Buat teman-teman yang channelnya ini Channelnya mau disebutkan pada video kami selanjutnya Kuntut dulu ya? Mau ada kemana cuma gini gitu Buat teman-teman yang mau disebutkan di video selanjutnya komen ya, di komentar ya bang colek dong bang gitu ya tapi jangan semuanya bilang colek, nanti spam ya <tuk oke <tuk> akhirnya saya pamit undur diri dari warna grafika dia, dan berapa agak lo apa ada muridku hahaha video gua sampai muncul <tuk> <tuk> ampe uh, lo apa dong mada mas Entrepin sampai ketemu hey, kembali Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh nah <tuk> please like and subscribe to support warna grafika